Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rajim. Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la illa billah Wa ba'du Alhamdulillah Wa ala Ikhwan akhwad. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, saya akan membahas keutamaan orang yang mau belajar ilmu agama. Yang dimaksud ilmu agama di sini adalah belajar ilmu agama Islam. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, bagi ikhwan akhwat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Aktifkan lonceng notifikasinya Tidak lupa like, komen Agar video ini dapat bermanfaat bagi orang banyak Amin Ya Allah Ya rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Wa lalmusannifu rahimahullahu ta'ala Wa nafana bihi wa bi'ulumihi amin Ya Allah ya Rabbal alamin Wa qala Rasulullah sallallahu yeah. alaihi yeah. yeah. wasallam yeah. yeah. Manil taqala liya ta'allama 'ilman ghufirahu qabla ayyah huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man iltaqala barang siapa yang pindah maksud pindah di sini berangkat Masyan aurokiban min mahalih ila ila mahal ila mahalil akar berangkatnya mau jalan kaki atau uh, pakai kendaraan tujuan berangkat orang tersebut lihat taala ilman aymin ulum misyarriyati tujuannya belajar Ilmu syarak. Maka gokirolahmu, mata kodama, mindan bihi, ayo iri kobra, ayat tua orang yang menuntut ilmu itu. Jangankan sudah menuntut ilmu, baru berangkat saja dosa-dosa kecilnya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum melangkah berangkat. Alangkah bahagianya bagi orang-orang yang mau belajar ilmu, dikarenakan belajar ilmu adalah salah satu pekerjaan atau aktivitas yang luar biasa, ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang luar biasa akan diberikan oleh Allah bagi orang yang berangkat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua dengan adanya video ini kita bertambah-tambah ilmu, diberikan kemudahan untuk mencari ilmu, diberikan kekuatan untuk mencari ilmu sehingga kita semua bisa mendapat magfirah dari Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Amin ya Allah ya robbal alamin. Cukup sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya, kekurangannya. Mudah-mudahan Allah menurunkan makfirah khusus bagi saya, umum bagi para ikhwan akwat semuanya. Amin ya Allah ya Allah. Terima kasih kepada yang sudah subscribe, sudah like, sudah aktifkan notifikasinya Semoga Allah balas dengan ganjaran yang berlipat ganda Amin Ya Allah Ya Rabbah Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh